selesai dari kantornya Kokris. Bapak Bilar langsung bersahabat ya, berkunjung ke tempat Kang Arman Maulana. Wow, bakal ada sesuatu kejutan lagi nih dia ya, sebelumnya. Emang Bunda Lesti pun pernah podcast bareng Kang Arman. Sepertinya kali ini Papa Bilar nih persahabati ya, yang akan podcast bareng dengan Kang Arman Maulana. Apapun itu, mudah-mudahan ya selalu lancar, selalu diberikan kemudahan pastinya. Ini yang paling ditunggu oleh warga Konoha. Momen ini pun direpot kembali oleh akun Les Larsik. Banyak sekali tanggapan komentar dan respon yang diberikan oleh para sahabat. Dari akun Instagram, Hafiz Rega mengatakan, "Bismillah, apapun itu. Ada juga tanggapan lain diberikan dari akun." MC Timarliah mengatakan, wah ditunggu pakai banget semangat tuh, ditunggu banget ya oleh warga Konoha mudah-mudahan Yang dilakukan oleh Papa Bilar dan Kang Arman, semuanya diberikan kelancaran dan kesuksesan Kemudian persahabat disimak juga masih laman akun Instagram yang sama Mengunggah video yang diunggah oleh Bang Fali Akbar nih persahabat ya, Fali Akbar mengunggah video Baby BBL yang lagi gemes-gemesnya dengan Bunda Lesti Aduh, Masya Allah banget ya Pokoknya bahagia sekali Vitamin bahagia muncul malam hari ini Masya Allah, kebahagiaan yang kita dapatkan Semoga keluarga Lestlar ini selalu sehat Selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik Kali ini terpantau bersahabat di Bunda Lesti, Bang El Dan AB ini juga ada persahabatnya lagi di bareng. Bang Fali Akbar juga ikut nih ya, bersama Lesti Kejora malam hari ini dan tentu para sahabat Leslar ini salfok dengan Abang L ya, yang semakin menggemaskan. kita lihat aja persahabat di kalimat komentar yang diberikan dari akun Sunyati Chan mengatakan Masya Allah saya juga gemas sama kalian tuh <laughs> ada juga tanggapan berikutnya persahabat ya, dari akun Namilka underscore Ais di situ mengatakan, masya Allah, emang nih baby satu ini ngegemesin katanya tuh. Banyak orang yang gemas kepada abang L yang semakin hari semakin pinter dan cepat merespon omongan orang di persahabat ya, masya Allah banget. Dan kita lihat juga persahabat. Ternyata abang L ini sebelas dua belas dengan papahnya persahabat. Coba perhatikan di video yang diposting oleh puisi Leslar nih persahabat. Video Bunda Lesti dan Papa Bilar, Abang L dan Bunda Lesti, ini emang sama-sama cute persahabat, emang bener-bener 11 dan 12 banget nih Abang L, dan Papa Rizky Bilar ya, kalimat Kelsen pun dituliskan di postingan ini, Masya Allah, Abang L 11-12 sama papanya Bucin sama Bunda Lesti, itu cute banget. Dan kita lihat juga persahabat Jadi Unggar Bang Valdi Akbar Ini mengunggah video Abang L bersama Techno Vini Dan Bang Valdi ini mengatakan persahabat ya Bahwa Abang El kesini itu naik mobil Alia Karena strollernya itu seharga mobil Alia Wow luar biasa banget ya Memang idola kesayangan kita ini selalu keren Selalu the best dan semakin membuat kita bangga Mudah-mudahan kita juga mas... <tuh>